A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaka. Inna Innasyaithana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir belum habis kalian nih masih ramai mau hmm. hmm. penjaganya juga? dari leluhur juga? Hmm. ayo nah, ikut saya masuk islam hmm? Hmm. mau enggak? Hmm. enggak? coba lihat ke atas Allah, nurus samawati, wal ardallah, Allah samawati, wal samawati, wal ardallah, Allah samawati, samawati, wal ardallah, Allah samawati, samawati, wal ardallah, wal ardallah, wal wal ardallah, wal ardallah, wal Nasih terikat. <coughs> kita putuskan perjanjiannya. Baratun minallahi wa rasulihi, la diinata minal musyrikin, baratun minallahi wa rasulihi, ila diinata minal musyrikin, minallahi wa rasulihi, ila diinata minallahi wa rasulihi, ila diinata minallahi wa rasulihi, ila Baraatu min Allahi wa Rasulihi laladina hatu min al-mushrikin min wa laladina hatu min al Inna dina عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Ayo kita ucapkan syahadat, asyhadu Allah ilaha ilallah, <coughs> wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. <coughs> Alhamdulillah. wa wa kamu <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Baratu min Allahi wa Rasulih Kamu dikasih sesajen ya di sana ya? Yang dilarung ke sungai itu? Ya? Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladhi naahatu minal musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladhi naahatu minal musyrikin daratun min Allahi wa rasulihi ila ladina min al-musyrikin Waduh. Apa? Kamu sakti kah? He? Hmm? Menunjukkan kesaktian.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 Paham? Tak bisa menangkan kamu lawan ini? Ini firman-firman Allah. Inilah kebenaran. Inilah petunjuk. Saya ikut saya masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, ini balasannya insyaAllah. Wa basyiri alladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan Qalu hada alladhi ruziqna min qabl Wa utubihi mutashabiha Wala hum fiha azwaj mutahara Wala hum <tuhar> Ini ilahkan, kesaktiannya kamu mau ngelawan saya? Hah? Hmm? mau ngelawan saya? Hmm. mau sendiri-sendiri apa sama bala tentaranya? Yo, coba panggil semuanya ah, panggil panggil semuanya, panggil biar kita aja masuk Islam sekalian insya Allah yuk panggil semuanya datang sini Nah, kumpulkan pasukannya kumpulkan kekuatannya yuk kita lawan udah saya dulu kak kamu dulu nyerang <tuk> Paham? Paham tak? Ya. Saya tidak sakti, saya tidak ada kemampuan apa-apa. Saya hanya menyampaikan Islam kepada kamu. Saya minta perlindungan kepada Allah. Itu. Alhamdulillah Allah melindungi saya. Okay? Kamu masuk Islam itu bukan kehinaan buat kamu. Kamu bukan jadi hina, bukan jadi rendah. Malah kamu jadi mulia. Okay Mau nak terima Islam? <teman> Ayuh kita putuskan perjanjianmu dengan leluhurnya insya-Allah. Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladinaa hatu min <teman> al-musyrikin. <teman> Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladinaa hatu min musyrikin Bara'tu min Allah wa rasulihi lilladinaa hatu min musyrikin Baratun min Allah wa rasulihi lilla deena hatun min al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi lilla deena hatun al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi al-musyrikin baratun min Allah wa rasulihi al-musyrikin Pimpin anak abahmu semuanya, pimpin mereka. Ayok, ikuti saya, ikuti saya. Kamu pimpin mereka. Ashhadu, Allah, Ilaha, Illallah, Wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam Islam. Ada, kita pergi ke masjid yang di belakang tu. Semuanya pergi ke masjid yang sudah masuk Islam. Subhanallah di dia dihi. Malaku tu wa ilaihi turja'un Ya, keluar mulutnya. Subhanallah di dia dihi. Malaku tu wa ilaihi turja'un Keluar mulut. Balan <laughs> mulut <coughs> Fassubahanaeladhi biyadihi malakutukul Alhamdulillah Astaghfirullah Maaf juga Tidak apa-apa Setengah sadar kan Saya diketahuan <director> <gul> <Astagfirullah> anak saya tak mesti nahan Iya saya dengar sih apa yang dirasakan oh dari kemarin tuh memang kena dorong dari sini nih eh. nampak yang nampak sih dia tadi yang setelah Rukiah itu oh, enggak eh balik sore sampai pagi itu enteng rasa macam oh. dunia ini lah rasaan saya itu oh. nah, pas saya mulai lagi nak belajar-belajar itu -belajar nah itu datang lagi hmm. nah, Ke kemarinnya ya nah, balik. jadi asal saya nonton video dokter tuh macam adun dorong di sini yang tadi lah tuh. yang tadi, yang tadi ini hmm. Hmm. rasa ya saya Tengok ke dokter suruh sahadat, nah itu yang nyangkut tadi itu tidak mm -hmm. bisa dia, sampai nah, ini, nih. Mm -hmm. air saya lemas waktu itu kemarin Nah ini di sini ya Kepala masih? Mm -hmm. Baru remenggang kemarin terus yang nah, Masih ada Masih terasa ya? <tuh> Baik kita lanjutkan, Bismillah Kamu percaya diri sekali nampaknya Mau masuk islam oke, okay. kamu yang di kepala? Hah? kamu laki apa perempuan? perempuan? kayak gitu kamu dari leluhurnya juga? eh bukan, kalau ini di kepala ini sihir kan? Yang kemarin tuh ya? kamu dari sihir ya? Ini yang model-model ini nih, karakternya kayak perempuan hmm. kan. Hmm. Kemarin tuh kayaknya ada dua, ada yang dari leluhur sama yang sihir. Hmm. Saya kepala eh. hmm. aduh <laughs> mancing-mancing nih. <laughs> hmm. Ngapa hmm. kamu ngajak ini sparring? Hmm. Huh? Kamu ngelawan saya. <upgraded> Ini sparring aja apa sampai mati, sampai mati, sampai mati. Yakin? Coba kita tes, Bismillah. Hmm. Kenapa? <t start Rafing thì> Panas. Hah? panas so-soan mau ngajak tarung ya enggak, enggak, saya enggak hebat, enggak enggak, <laughs> hmm. enggak saya kayak gitu makanya saya enggak mau main kasar pak. ayo kamu udah tahu saya kan? Hmm. waktu ruikah pertama kamu keluar masih ada di sini hmm. kemarin tuh udah maghrib makanya berhenti siang nggak udah capek kan nah. Saya banyak rupanya ah, ya. banyak memang kemarin tuh masuk islam masuk islam banyak iya hmm. anda anda disakiti iya ini yang sihir berarti ini yang kemarin ni gini juga Ampun-ampun gini Mirip karakternya ini Rukian pertama Hai, Ikut saya masuk Islam ya, Ikuti saya Ashadu Ashadu Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Lagi, <laughs> Lagi, pergi, pergi masjid ke? Ikut yang tadi itu, Gih, pergi masjid. Fasubahan Alladi, biadhi malaku tu kulishayu. Kamu dari sihir juga? Aikut saya masuk Islam. Ayo ikut saya. Ashhadu Allahu Ilaha Illallah. Illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Bosmu masih ada di sini. Hmm. Yang ada bosnya di sini. Hati-hati ya. ya. kamu. Aha. Kamu hati-hati. Ya. Ini bosnya. Kamu bosnya. Hmm. Ya udah, saya si hati-hati. Ini bos. Coba, coba, coba. Ya, kalau bosnya sakti biasanya. Iya. coba kita tes dulu. Bismillah. Kuat ini. Nah, oh, sudah. Dah. Tahanlah. Sangat kuat. Ya, ini sangat kuat ini. Hmm. Hmm. Tidak apa-apa. Iya, -apa. sudah. iya hmm. aja. Tidak apa-apa. Sudah -apa. hmm. bawangus. Hmm. Hmm. Sedikit, aja. Hmm. sedikit saja. Hmm. sedikit <laughs> saja. Ya sudah. Hmm. Masih kuat? Masih kuat sangat. Oke. Okay. kuat ini. Ditambah panasnya, ya. Hadihi jahannamulatikuntum tu'alun. Bebetar, betar ya Allah. Islaw khal tum takfurun. Hadihi jahannamulatikuntum Merah. Dah, dah, dah, dah Nggak, dah, dah, dah Nggak, Ikut saya masuk Islam Ya Ashadu Ashadu Allah Allah Illallah. Ilaha Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Haaah Coba lihat badannya Haaah Kan? Alhamdulillah Kan? Selamat datang ke dalam Islam Mana anak buahmu lagi yang masih kafir? Kumpul kumpul Kumpul semuanya, kumpul hmm? Ya kumpul Walahu masakana fil layli wal nahari Wa huwa sami'ul alim Wa lahu ma fil layli wa nahari wa huwa samiul Kumpul semuanya. Kumpul tim yang datang lewat sihir. Semuanya sini. Wa yang di luar badan juga. <coughs> Oke, okay, ya sudah. Dah. Pimpin mereka. Pimpin Masuk mereka Islam semuanya. Ya. Bagus nih. Nah, bagus. <coughs> Ayo ikuti saya. Hmm. Ashadu, ashadu Allah, Allah. ilaha illallah wa, wa ashadu anna, anna. Muhammadan. muhammadan rasulullah. rasulullah. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Hmm. Semuanya pergi ke masjid. Hmm. Hmm. Ayo kita berangkat. Ayo okay. pergi. Hmm. Fasubahana alladhi biyadihi malakutukum lishai'i wa ilaihi turja'oon Lola al-mulud Fasubahana alladhi biyadihi wa ilaihi sakit kepala berarti ya. ya Tapi semenjak uh, rajin ibadah gitu, dirutinin ngaji atau berpuasa, kenapa tetap aja dalam kesungguhan tuh? Ada aja itu. Kepala, lambung, sama punggung. Punggung, ha. Sering sakit. Kayak tuh Kaya bensinnya pesawat. <tuh. <tuh. <tuh. Nogara zen, ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi nahari, ngi ngi ngi sami'u alim Sakit ini di sini, <tuk> tolong. Hei, hei. Ayo kita hancurkan. Wa kul Jal Hakwa Zal Baltil Innal Baltila Kana Zahu Kwa Kenapa diganggu nih? Ini kenapa diganggu? Yeah. Ha, tolong, jangan diganggu ya. Ha, ha, saya kasih tahu ini. <tuk> jangan diganggu ya. Kenapa memangnya? Awas saja. Kalau ganggu, hmm -hmm. awas Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Sudah dikasih tahu. Saya hmm. saya pengganggu nih. Iya, betul sekali. Mm -mm. Kamu tinggal di mana? Di sini. Tugasnya? Enggak mau tahu. Kamu enggak mau diganggu. Kamu dari leluhurnya juga. Hah? Dari sihir. Kamu datang lewat sihir. Okey. Hmm. Kak, bagaimana kesaktiannya? Kau perlu, aku perlu main ini! Coba. Hmm. Hmm. A'udhu bi kalimatillah dammati min syarimah khalaq. khalaq. Hmm. Hmm. ya coba. coba lagi coba lagi coba lagi, coba lagi. Saya di belakang kamu. Ini, sini. sini. Astaga, terima kasih. Dah, dah, dah, dah. Kamu membahayakan orang ini. Dah, giliran saya. Saya yang nyerang ya. Hmm. Masih kuat. Masih kuat. Masih kuat.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 Hmm? Oh, Oke, saya kuat. Iya, hmm. kasih tahulah lah saya. Hmm. Hmm. Kok Tapi, ka apa kamu nggak kena tadi? Nggak hmm. tahu. Hati-hati kamu. Iya. Yeah. Nanti kena ini. Iya. Hmm. Alhamdulillah, Allah hmm. melindungi saya. Kasih tahulah lah saya, kok hmm. kamu bisa sekuat ini? Hmm. Hmm? Dikasih makan. Ya ah, dikasih hmm. makan? Hmm. Apa darah? Hmm. Dikasih. Wah, kalau dikasih makan, gurih kenapa kamu kasih tahu rahasianya ayo kita batalkan darahnya 'alaikum wa Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh Wadhamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kalau perang Jangan pernah beritahu Rahasiamu kepada musuh Apalagi rahasia kekuatanmu Kan kamu bisa kalah <laughs> Dah, ya ikut sama masuk Islam dah, nak usah. dah, dah, dah, dah Cukup main-mainnya Baik kita batalkan perjanjian mohon insyaallah. Bara'tun min Allah wa rasulihi lladina 'ahadu min al-musyrikin. Bara'tun min Allah wa rasulihi lladina 'ahadu min al-musyrikin. Ayo ikuti saya. Ashhadu Aşhadu, Allah. Allah, Ilaha, Illallah, Illallah, وأشهدو, أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Allah itu ada di mana? Hmm. Hmm. Oh tinggi di sana. Wah hmm. Allah itu ada di sana. Hmm. Hmm. Semoga kamu istiqamah dalam Islam ya. Hmm. Ada lagi pergi ke masjid lagi. Hmm. Dah. Fasubhanalladzi bi yadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Kuat badan dia. Fasubhanalladzi bi yadihi. Hmm. Kamu tarik ke sini. <coughs> Ayah kita putuskan bismillah. أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كسر أن السماوات وَالْأَرْضَ كان تردكن ففتخنهُ ما ففتخن ما ففتخننه ما ففتخنه ما ففتقن ما ف تخ ما س تخنه ما س تخ ما س تخه ما س تخه ما س تخه من الماء كل itu anruji wa qul ja al haqq wa zaha al batil innal batila kana zahuqa wa qul ja al haqq wa zaha al batil innal batila kana zahuqa wa qul tolong tolong sakit sakit tolong dong tolong jangan dulu jangan dulu ini sakit banget ini kamu siapa lagi memang ditaruh di situ jangan diganggu kamu ditaruh di sini kamu ini Tugas Tugasmu apa? Hmm, hmm, bikin macet ini. Ma macet apanya? Hmm, hmm, hmm, hmm, Dari hmm, sini kayaknya nih. Mencang di pegam bahasanya. Pegang. Hmm? Hmm? Hmm, macet, macet. Ini mau dihancurkan ya atas izin Allah. Oh, jangan dong, jangan dong. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa anzalna hmm. hadal Qur'an oh. 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian hmm. min khasyatillah. Hmm wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkaroon lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkaroon Alhamdulillah, kamu mengganggu kacaan saya ya kawan-kawan kamu Mengapa kamu datang ke sini? Ia Hmm Hmm Ayu. Kamu saya Iya Hmm saya dulu, apa kamu boleh menyerang? Pokoknya ini tidak bisa main-main ini kamu Hmm Kamu mengalahkan saya Kamu fikir bisa mengalahkan saya Saya kamu Tahu dia Iya, saya hmm. tidak yakin juga sih hmm. Saya minta kepada Allah aja. Yang kamu hadapi, oh ya, makanya saya berani tinggal di sini. Ya, udah, kamu hmm. <tik> <tik> takutlah. Saya nih, Ayo juga, berani tak berani. Saya nih, seberat tangan saja. Ini oke, okay. <tik> terima. Ini <tik> gemes. Hei. <laughs> eh, saya panggil bantuan saya dulu ya. Panggil semuanya. Tidak takut. Oke. Okay. <laughs> Belum selesai, udah istirahat. Belnya belum bunyi. Saya panggil bantuan saya nih. Belum, masih ada jurus lain. Oh, oh. Tunggu, kamu buatannya. Ya, saya tidak jadi panggil bantuan saya. Saya sendiri saja, ya. Tidak yakin saya bisa menang kalau, kalau dengan kemampuan saya sendiri, karena saya bukan orang sakti. Udahlah Kita tidak usah kelai-kelai lah ya Jahannamul latikuntum tu adun, nislau hal yawa kuntum takfurun. Hadiri Jahannamul latikuntum tu adun, nislau hal kuntum takfurun. Dah? Muat terima Islam tak? Inna dinu 'indallahi islam inna Oke. Ya, ikuti saya. Asyhadu an illallah, wa Ashadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Ayo Kita hancurkan tempat masuk di kepalanya insyaAllah. Bismillah Allah. <tuh> billahi <tuh> يسرعون نبويهم يتهكمون عليهم بالادعاء انهم مؤمنون قال دون انه ما الله ساءتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. <tuh> Mati <Ini> lo. Tapi di banyak naya. Nek <tuh> qadar Allah. Enggak apa-apa. Enggak <tuh> apa-apa. Sudah 10 tahun di Jakarta. Sedang enggak jadi badan. Waktu dulu Kia ya, begitu ketahuan ada jenazah, sempat marah saya dalam hati Cuma datuk aku nak di sini kalau memang malah nyusahkan itu iya. Jadi sempat marah saya dalam hati itu kare. Iya. jaga lagi habis orang diangkut. Iya. Masuk. Ya orang orang tua kita dulu tuh nak ngerti. Ya itu dikiranya jaga. Anak dijaga pakai jin, kebun dijaga pakai jin, rumah dijaga pakai jin. Dikiranya baik. Macam lahir naik ayun. Ah dia. tu. Apa kau bayar besar tak Wong? Bimbang saja. Siapa kamu? Kamu dari dukun juga? Bagaimana menyakiti balas dia? Macam begini kan kak? <tong> hmm? Macam begini. Ini yang <tong> paling kuat. Macam dukun. Kemudian Dukun Yang ada, di sini. Yang ada di badan ini Yang dari kakek Hah? Yang dari kakek oh, Baru diomongkan ya Udah muncul Besar aku Oh besar Sebesar apa hmm. Besar sakti lah ya sakti dan tua sakti dan tua cuman kafir cuma ya umur dah tua tapi kafir alamatin kamu iya kafir itu sini tempatnya hmm. hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islaw hal yawma bimma kuntum takfurun Kamu tahu nak kamu tahu jahanam. Ku, mantap ni dia membisikkan. <laughs> Hadihi orang kafir itu manusia atau golongan jin kafir masuk neraka jahanam. Hadihi jahannamul lati kuntum tuadun islahal yauma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tuadun. Islaw hal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu'l lati kuntum tu'adun Islaw hal yawma bima kuntum takfurun Yes, sudah tua Sudah tua itu biasanya bijaksana Mau menerima kebenaran Lebih bijak biasanya kalau sudah tua tidak bisa dinasehati. Oh malah sebaliknya Orang tua tidak bisa dinasehati. Saya yang menasihati kamu gitu saya. Gitu. <laughs> saya harus ngikut kamu Ikut kemana Karena saya sudah tua nah, Kamu sudah tua Kamu judul saya Sekecil ya, saya Jadi saya harus ngikut kamu Memang kalau ikut kamu bisa kemana? oh ya kekuatan wah saya perlu itu saya kerjaan hari-hari ini kan diminta orang Rukiah nih kamu mau apa? waduh ditanya gini nih ya apa ya A -a -a, emang kamu punya apa Mbah? kamu punya apa? Ya, ya saya tanya dulu kamu punya apa? lupanya ini ya Iya, saya ngeladek emang. Hmm. Iya. Iya udah. <tuh> Kalau kamu manusia, saya hormat sama kamu karena udah tua. Masalahnya kamu jin. Tapi tetap tua tua. Iya iya. Ya, ya. ya ndak masalah. Bukan masalah tua mudanya. Yang Allah lihat tuh takwanya. Uh, kamu yang dari kampung itu orang sakit, minta bantuan sama saya saya sembuhkan ah. hmm. oh, oh, oh. yang ngajar ilmu pedukunan, yang ritual-ritual syirik itu, itu kamu iya, karena mereka mau sehat mereka mau sehat, mintanya ke kamu sebenarnya kamu bikin mereka sembuh tidak? Kalian tu bodoh, tahu tak? Diputar-putar, ngaku. Kek tadi itu, yang tadi itu. Apa sumber kekuatanmu? Dijawabnya, kasih makanan kat. Saya di, di, apa? Di sanjung-sanjung -sanjung tu ngaku dia. Tapi banyak juga yang ikut sama saya. Nah ya, itu ini manusia itu yang bodoh. Tanya lagi. iya sebagian manusia itu bodoh, ngikut kamu, disesatkan sama kamu udahlah kamu kamu saya saya hmm. Hmm. jadi kita masing-masing aja ya enggak bisa dia kan saudara saya orang ini saudara saya tapi saya dari kecil sama dia ya ndak enggak, enggak ada mas enggak ada urusan Dah, <coughs> nah, cukup ya cukup komunikasinya cukup sekarang waktunya kita bertarung <laughs> tadi tadi so tumbuh, <laughs> kamu mbah kalau mati dalam keadaan kayak gini masuk neraka jahanam kamu makanya ikut saya masuk Islam lihat nih pintar manipulasi model ini jahat nih kayak gini ini puan Pinter lihat Ngasih kesaktian. Aku, aku. Kita akan bisa cincang. Cincang. Dahlah, dahlah. Mari kita cuci otak kamu itu. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna shaytana lakum adu'um fattakhiduhu adu'a. Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wa idh kulna lil <tul> malayka tisjudu li adama fasajadu illa iblisakaana minal jinnifafasakaan amri rabbihi afat tattakhiduna wa awliya'a min duni lakum aduwwu iblis itu akan mengkhianati kalian semua di hari kiamat itu kebenaran yang mau kamu tahu وقال الشيطان: "لا ما قد الله وعدكم وعد الحق، وأعطكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني أنفسكم, ما أنا بمشرخكم وما أنتم Inni kafartu bima ashraqtumuni min qabl Inna zalimina lahum adabun alim inna, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lia'budun Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lia'budun Wa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 Huwallahu alladzii laa al-malikul Allah itu pengampun Allah itu maha pengampun Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu -dosa ayo ikut saya masuk Islam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 Allahu Nur samawati wal-Ard Allah Nur wal Allah Nur samawati wal al wal, wati wal yang lain. Kamu fikirkan dirimu sendiri supaya kamu selamat dari neraka jahanam. Hmm. Hmm. Kalau kamu masuk Islam ini balasannya. Wa bashiril ladina amanu wa amilu an lahum jannahin tajrimin tahtih al anhar. Kala ma minha min samarat rizqan. Kaulu hada ladi rozqna min qabl. saya masih Islam kerjaan saya di sana Kerjaan kamu tuh ini. Eee. Wa kalau kutul jinna wal kalau kutul jinna Kalau kamu istiqamah dalam Islam, Allah akan beri kamu rezeki. Wa alla ala tariqati Wa'alla wistaqamu ala ala kamu? Hmm. Kalau kamu su Islam, Allah akan beri kamu rezeki, beri kamu makan, beri kamu tempat tinggal Beri kamu kenikmatan Kamu istiqomah dalam Islam Beri... hati lagi, masih ragu telah. Yaitul hikmat yang syaa, wa ma yaitul hikmat yang fadu tiya khairon kisira, wa ma yadakru yu'til hikmata wa man yu'tal hikmata faqad kathira, wa ma yadzakaru illa ulul okay. siap masuk Islam Hai, ikuti saya bismillah ashadu برات من الله ورسوله حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وموحيل الله به حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وموحيل الله عليكم الميتة ودم الخنزير الله به من الله ورسله الذي من المشرركين برات من الله ورسوله الذي ناح من المشرركين برات من الله ورس إه من المشرركين أولم ير الذي كفر أن السماوات والأرضرض كان ترض ففتخن ما ففتقنما ففتخن ما ففتخنهم ففتخنما فخنما وَجَعَلْنَا Allah الْمَاءِ كُلَّ hahiyin hahiyin hahiyin hahiyin hahiyin hahiyin hahiyin hahiyin min Allahi wa hahiyin hahiyin hahiyin min al-mushrikin hahiyin min Allahi wa hahiyin hahiyin hahiyin min al-mushrikin min Allahi wa min al-mushrikin bara'atun minallahi wa rasulihi lal diinu mushrikin wa rasulihi lal diinu mushrikin wa mushrikin Jadi saya tinggal aja Baratum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin Baratum min allahi wa rasulihi lalladhi na'ahatum min al-mushrikin Oke? Ayo ikuti saya, bismillah Ashadu Assalamualaikum dia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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونْ أَشْهَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Baratum min Allahi wa Rasulihi Ila alladina min al-mushrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Ila alladina min al-mushrikin Kita ucapkan syahadat Bismillah Ashadu Bahasa Alau Ashadu Hurimat alaikum ul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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la huwa umirtu umirtuwa ala awalul muslimin. Oke, kita ucapkan syahadat. Bismillah. Ashadu. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كان تراك ففتخنما فَفتخنما ففتَخنما فَفتخنما فَفتقنما ففتخنما ففتخنما فَفتخنما فنما waj'an minal ma'i la shay'in hayyina fala yu'minun. Oke, kita coba lagi bismillah. Asyhadu mustaqim, Ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat mustaqim, ihdina sirat al mustaqim, ihdina sirat al mustaqim, allahu nurasam nawa tiwal arud allahu nurasam nawa tiwal arud allahu nurasam nawa tiwal arud allahu Kita coba bismillah. Ashadu. Ayuh. Allah. Ada sihir ya. Ada sihir ya. Ayo kita hancurkan dulu bismillah. Wa qad ibna ila ma amilu min amali faja'an. Ya, mas-masain. Keluar ya. tapi kita tak bisa ngapa ya. Kufur. Masih kufur Ada kekufuran di sana Ada gambaran tak? Waktu kesurupan tu? Saya bisa membantu mujuk dia Bukan maksudnya ada gambaran tak? kelihatan apa gitu Waktu kesurupan Anu, Saya kan misalnya ni Contoh beberapa yang dia bilang Terang Dalam hati saya, saya pun tak nampak apa-apa Cuma dia yang bilang terang itu. Tadi waktu misalnya waktu kesurupan tuh apa ngelihat sungai, apa ngeliat ya, ada? Iya persis dengan mimpi-mimpi saya misalnya di kampung. Gitu ah kampung gitu, itu apa -apa. ada sesajen. Kebayang lah kan tadi dia pun ngomong katanya dikasih makan. Saya saya akses juga itu dia ngomong gitu, tapi dia yang kendalikan. Mm -hmm. apa yang ini tak lancar ya yang lepas kemarin kemarin lancar. tak lancar. Tidak tahu. Ya itu masih ada kekufuran mungkin. Itu yang tadi saya coba urai urai urai urai. Agak susah yang ini yang tua ini. Begitu mau mengucapkan tu kan saya bilang mengucapkan mengucapkan alamati saya tiba-tiba tak ngeci pasal. <laughs> <laughs> tak bisa disemprot nyangkut di leher. Itu. Nampaklah Mas Konsa. Ya ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Innad dina 'inda Allahil Islam. Innad dina 'inda Allahil Islam. Kamu pergi tadi. Capek dia. Badan ini. Oke. Okay. Kita ini bermaksud baik kan? Saya badan ini. Baik maksudnya. Kamu tahu itu? Saya tahu. Iya makanya Baik, kita ucapkan syahadat. Kamu harus ikhlas dari hati kamu. Tinggalkan darah sesajen yang diberikan masyarakat desa itu. Menghadap kepada Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Kita mentauhidkan Allah. Kamu ini tidak ikhlas. Kamu keenaan kan? Disembah-sembah, dikasih-kasih makan gitu.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 مة عكم الميتة والدم ولحم الخنزر وماوح الغير الله ب حمة عليهكم الميتة والدم ولحم الخنزر وماوح الغير الله ب حّمة عكم الميتة والد ولحم الخنزر وماوه لغير الله ب حّمة عليهكم الميتة والدم ولحم لغير Hurmahat عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير و الله بحرمة الميتة ودم ولحم الخنزير و ما هلا الله ب. kita batalkan lagi janjinya. Baratumin <SINS> Allahi wa Rasulhi للذين آخذ من المشركين Baratumin Allahi wa Rasulhi للذين آخذ من المشركين Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Baratum Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Oke, okay, ayo kita coba lagi Bismillah Ya Allah, mudahkanlah Ashadu Ashadu Allah Ashadu Ashadu Allah Ashadu Allah Allah. Asyadu. Dengarkan saya, ikuti saya. Ashadu. Allah. Oh, Subhanallah. kok melekan di badan, kena sakaratul maut, indah, indah. Mau ditalkin gak bisa. Hmm. Itulah orang-orang yang punya ilmu tuh, hmm. yang jadi dukun, tuh, pas dia sakaratul maut itu, mau ditalkin malah di ini kan sama jinnya, tak bisa lah. Orang orang yang sakti <laughs> ilmu ilmu itu. Tetapi. Bismillah. Bismillah. Ya. Nanti kita masak ya. Kita Bismillah. Wallahu ma ayo al al al kita lepaskan ikatannya insyaallah أَوَلَمْ ير الذين كثروا عن السمعوات والأرضض كان ترد ق <تصفيق> ففتخنهُ ما فَفتَخنهُ ما ففتخنهُما ففتخننههم ما فَفتخنه ما ففتخنهُ ما فَفتخنهُ ما ففتقن ففتخنهُ ما apa dia yang menghalangi ya ada makhluk yang menghalangi coba kita cek Walahu ma saka'na fi layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Walahu ma saka'na fi layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Siapa kamu? Ini beda Kamu yang menghalangi? Ya Kamu yang menghalangi dia mengucap syahadat? Hmm. Kamu siapa? Kamu lebih sakti. Dia anak kuasanya. Masuk Islam enggak? Masih belum. Jadi, saya harus ngalahin kamu dulu. Saya sudah dengar semua yang kamu lakukan. Hmm. Ikut saya ikut masuk islam kalau gitu Pasti kamu yang ngerusak keluarga dia kamu kamu yang rusak keluarga dia menyuruskan keluarga dia dalam kesyirikan kamu kebiang keroknya Memimpinnya kamu Ya sudah. Saya tidak mahu lama-lama. Kasihan badan ini. Kamu mahu saya eksekusi atau izin Allah. Tapi saya kuat. Ya, saya akan coba Kamu tidak mau masuk Islam kan? Tidak. Ha. Kamu kan tidak mau masuk Islam. Tidak Ti kan saja. Ha. Tidak, tidak boleh maksa masuk Islam. Saya akan minta kamu pergi tinggalkan keluarganya. Pasti kamu enggak mau. Kan? Sini. Ha, ya udah. Jadi udah sah nih saya ngasih kursi kamu nih atas izin Allah. Coba aja kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautilladzii wukkil bikum tsumma ilaa rabbikum turja'un. Qul yatawafakum malakul mawti alladhi bikum summa ila rabbikum bikum rabbikum turja'un. Nahnu qaddarna bainakum al-mauta, wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu nahnu bimasbuqin. Nahnu nahnu bimasbuqin. Kamu bikin pelindung. Qulilladina kafarusatuglabuna wa tusharuna ila jhanna ma wa bi salmihaade. Qulilladina kafarusatuglabuna ila jhanna wa Qul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bahan luka parah celuka hmm. parah? Hmm. Islam Udah enak Di kampung disembah sembah Dikasih Makanan Sesajen Tinggal satu lah ni Yang tua tadi tu Dia bilang biar mati Padahal saya pujuk kan Dia mati Biar mati. Kata. Biar mati. Ya, nah, itulah. Udah kufur aja gitu. Biar mati, tak mau beriman. Ya, udahlah. <laughs> Okey. Kita bereskan yang satunya lagi. Bismillah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. dina inda Allahil Islam. Inna diin a'inda Allahil Islam. Inna diin a'inda Allahil Islam. Oke. Okay. Ayo kita ucapkan syahadat. Ashadu. بر من الله ورسوله الذي ناح من المشررك برات من الله ورسوله الذي ناح من المشركين من الله Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahatum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahatum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahatum min al-musyrikin Okay, kita coba lagi Yang menghaling kamu sudah tidak ada kan? Okay, siapa ini? Kamu bukan yang tua itu. Bukan. Kamu masuk Islam ndak? Coba dulu. Kamu masuk Islam ndak? Coba. Coba. Macam <laughs> mana? Masuk Islam tuh ndak coba-coba? Kamu mau ndak gitu? Kalau mau, ayo ikut saya. Mau. Ayo kita ucapkan syahadat Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Adna. Muhammadan. Rasulullah Rasulullah. Oh, dah Alhamdulillah. Mana yang kakek tua tadi ganti? Walahu lahu fi sakana fil laili wan nahari wa huwa samiu alim Kamu kaget tadi. Ayo kita ucapan syahadat. أشحد. Ashhadu ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu an muhammadan, muhammadan rasulullah ah bagus hmm. alhamdulillah kan alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam dah pergi ke majelis lah kalian semua yang sudah masuk Islam pergi ke masjid yang dari luar tak no, sah masuk ke badan ini lagi. Fa biyadihi malaku kulli shayu wa ilaihi turjawn. Fa biyadihi malaku kulli shayu wa ilaihi turjawn. Alhamdulillah.